Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu sanjungan kita memuji Sang Pencipta Allah dengan penuh keyakinan sebagai seorang muslim. Potongan kalimat yang mulia, La ilaha illallah dari dua kalimat syahadat Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah Yang berarti tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Jadi kita hanya memuji, memohon, meminta pertolongan semuanya kepada sang pencipta Allah Dan ini sebuah kebahagiaan bagi setiap muslim Karena dia tidak usah repot-repot mencari Tuhan kecuali yang satu Dan Allah telah mengutus para nabi untuk memperkenalkan dirinya dan apa yang dia inginkan juga menurunkan dalam kitab-kitab Yang kita sebagai umat muslim mengikuti Nabi Muhammad SAW Nabi yang terakhir dan juga mengikuti kitab yang terakhir yaitu Al-Quran Al-Karim Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita Salawat dan Taslim kepada Besar Muhammad SAW Sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah yang telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau Dan juga sebagai bentuk ya, Uh, uh, terima kasih kita kepada beliau yang sudah menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala selama 23 tahun 13 tahun di fase Mekah dan 10 tahun di fase Madinah Sampai akhirnya sempurnalah agama Allah subhanahu wa ta'ala Dan sampai kepada kita dan kita bisa mengenal siapa Tuhan kita Allah Dan juga mengetahui syariat atau hukum-hukum yang telah ditetapkan Sehingga kita bisa mengerjakan dan diperintahkan Menikmati yang halal dan meninggalkan semua yang dilarang Bagus saudaraku -saudara, seiman. Uh, sebelum saya mulai, uh, tadi sempat uh, pembawa acara atau hostnya mengatakan biasa uh, disebut dengan Khalid Basalama Saya mohon sekali memang itu yang saya harapkan kepada seluruh teman-teman panitia yang mengundang kami Dimanapun itu, apakah offline ataupun online, walaupun offline sekarang belum kami buka Maka tolong gelarnya semua dihilangkan saja Jadi cukup Khalid Basalama maka itu jauh lebih membahagiakan kami, tentunya. Anda bisa lihat di depan papan nama ini pun, saya meminta teman-teman di kantor untuk menulis hanya nama saja. Tadi ini adalah nama yang sebenarnya yang telah diberikan oleh orang tua dan juga akan dibawa terus sampai kita meninggal dunia. Sementara gelar-gelar dunia ini semuanya akan kita lepaskan, dan umumnya biasa membawa kepada e, kemaksiatan kepada Allah karena ada kesombongan merasa diri lebih. Padahal sebenarnya, Saudara Poseiman. Kita duduk seperti ini, saya sama sekali tidak pernah merasa saya lebih tahu daripada Bapak Ibu yang menghadiri acara kita ini Baik dari teman-teman panitia yang mengundang ataupun dari teman-teman di medsos Kita semua adalah hamba Allah yang sedang belajar dan terus menggali agama Islam ini Sampai ajal datang nanti kita berharap apa yang sudah kita pelajari bisa kita amalkan Walaupun mungkin tidak semuanya bisa kita pelajari karena luasnya ilmu agama Islam ini yang mulia Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan bahas sebuah tema yang sangat penting, butuh sedikit konsentrasi ekstra, keikhlasan dalam menerima, saya juga keikhlasan dalam menyampaikan, karena ini adalah salah satu dari enam fondasi iman kita. Kita sudah tahu rukun iman kita ada enam, yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, dan bagi teman-teman yang ingin mendalami lebih jauh tentang masalah ini, kami ada bahasan dari kitab Minhajir Muslim yang juga akan saya coba bacakan pada hari ini bagian daripada bahasan kita dari kitab yang sama itu di empat bab pertamanya kitab Minhajul Muslim Anda kalau masuk di playlist YouTube Anda tinggal cari kitab Minhajul Muslim lalu kemudian Anda lihat di situ empat bab pertama perkenalan tentang Allah Subhanahu wa taala dan ini sudah panjang lebar kita jelaskan kalau Anda mau kuatkan lagi keyakinan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala Anda bisa mengikuti tema-tema tabligh akbar kami juga sudah di playlist YouTube itu Anda tinggal cari Kenalilah Tuhanmu kau akan bahagia kemudian saudaraku nilai rahasia rezekimu saudaraku nilai pondasi agamamu ini semua berbicara tentang masalah Allah Subhanahu wa taala dan ada bedah buku lagi yang lain di dunia kitab tauhid kurang lebih 66 bab sudah kita panjang lebar jelaskan bagaimana pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala berikut juga keutamaan keutamanya dan juga hal-hal yang bisa merusaknya rukun iman yang kedua yaitu iman kepada para malaikat walaupun mereka tidak nampak di depan mata kita dan tidak harus sesuatu itu nampak baru kemudian ada sebab banyak hal yang Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan yang kita bisa rasakan tapi tidak nampak seperti misalnya Bapak Ibu bisa rasakan lapar, haus, ya kenyang, sedih, senang, ngantuk, ya semua ini kita bisa rasakan tapi kita tidak bisa lihat wujudnya. Nah, ini sudah cukup memberikan gambaran bahwa kita memang dasarnya ada hal-hal yang gaib yang tidak nampak dan Allah menyebutkan di awal surah Al-Baqarah, A'udzubillahi di antara potongan ayat, alladzina yu'minuna bilghaib. Dan mereka yang beriman pada hal-hal yang gaib. Cuma keberadaan malaikat bisa dirasakan seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila seseorang terbangun di malam hari, maka pendampingnya dari malaikat akan mengatakan salatlah. Mungkin Bapak Ibu pernah terkaget dengan malam, lalu ada kayak bisikan dalam hati atau terlintas di pikiran untuk salat malam. Nanti pendamping dari syaitan, yang diistilahkan dengan korin, itu akan mengatakan tidurlah karena malam masih panjang. Jadi sebenarnya kita bisa merasakan keberadaan makhluk Allah Subhanahu SWT ini walaupun tidak nampak dengan mata kita. Depan mata kita kita bisa lihat bagaimana sperma ketemu dengan sel telur dan secara ilmiah sekarang bahkan...